Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya Simon. apa kabar sahabatku semuanya? Kembali kita main di Sir Return Kemarin udah banyak banget yang minta untuk pemainin di episode satunya lanjutin ya Untuk questnya dari rekuit tapi karena emang gak bisa dilompatin tuh ada satu, gua harus kerjain dulu part heroesnya misi utama, jadi ya udah, gua ngerjain dulu part heroesnya. Sebenarnya sih, gua pengen skip aja tadi mau gua ngerjain sendiri, tapi karena memang banyak teman yang masih nanya, biar nanti nggak terlalu jauh dan terupdate untuk masalah videonya, ya udah, gua kerjain sekarang ya untuk videonya. <laughs> Makasih ya udah, udah. Udah ngingetin gue, udah kasih masukan juga, udah gak pake referral gue juga Masih kalian setia, temenin gue setiap hari Makasih bro, semoga gue bisa tetap semangat dan gue coba untuk e, ngeprogress game ini Walaupun gue gak bisa terlalu cepat, gue main normal aja Gue main casual santai, yang pasti sih kita fun untuk ngebahas apapun yang ada di dunia game ini ya Ini anggap aja tempat nongkrong kita bareng-bareng di dunia game Walaupun kita gak bisa ketegur sapa, tapi di dunia gamenya kita bisa bermain dan bersama-sama untuk, e, untuk curhat ya otomatis gua harus ngerjain dulu quest-nya e, awalan sih kan kita harus masuk eh, eh udah ya baiklah ini tuh gua harus ngambil quest kampretos ya ini ya tiket for time travel udah dapat terus gua harus ketemu si kampretos ini nih, di Joan. Johan, Johan yang namanya bagus juga Joan, bro baiklah bagus Joan nanti lah gua ambil ke si Iris dari si Joan tiketnya dikasih nama Joan tuh terus ke si Iris si Iris gua ambil terima misi mamem apa nih ah hero robot nah ini quest part heroes ini pertama gue lu ambil dari belakang uapnya kalau yang lupa nanti lu langsung aja perhatiin ya <tik> gue juga sebenarnya kalau diurut dari awal awal kadang-kadang lupa lupa juga tapi yang penting sih Uh, gambaran umumnya udah tahu lah ya tidak terlalu susah yang malesnya itu karena emang gue belum pakai apa belum pakai odong-odong dan pet gue masih oval ini yang jadi kendala gue gitu harusnya sih gue udah pakai kereta ya tapi gak bisa beli karena kereta yang ada di IM itu yang harus uh, level ini uh, level 5 ya grandnya ya. potret duran ambil satu baldea ambil harus ambil dan Claire ambil, oke. Okay. Siap, Bro? Hmm. Tu Ruci ya Ruci lu farming dulu aja, ngecil XP aja perempuan. Gue lagi ngerjain Sina. Sino-sino Viko Bang cara download sianya gimana nih di laptop Oh gampang itu langsung lihat di deskripsi gua Lu ada Klaimnya uh, di menu Seal on uh, a Return download ya lu client, full klaimnya aja download Jadi lu nggak usah update lagi Tapi kalau emang error lu Kepaksa download full patchnya Eh full patchnya uh, Manual patchnya Ini harus nih tanda tangan oh, lu sini ya eh okay, udah gue harus bisa ke membeli tangan tangan ya yeah, udah dapet tanda tangan ah, apa ya ada satu lagi sih sebenarnya di sini tapi gue nggak akan kerjain kayaknya agak ada lagi sudah ya mana mana mana ah, harus sudah dapat tinggal kueir. Oh ini duran dulu, gua harus kasih silver <coughs> ke si rosana. Sekalian tunjukkan petet duran. Ya, oke, okay. udah. Gua lu minta apa? Sini gua kasih silver permata ya dia bilang ya. Tunjukkan permata. Oke, okay, langsung gua dapat laim, <laughs> laim. Laim ini dari sil Thailand ini, ini petnya ya. Kenapa Pak yang nggak dihapus ini ya? Jadi kayak ini ngedupe. Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Udah ya. Eh uh -huh. e udah. Regal butuh magic powder. Magic powder cuma satu sih, sih sebenarnya. Ama apa ya? Eh 10. Magic powder 10, tapi karena gua mau ngerjain masuknya rumah si si siapa? Si si Markus dulu tuh namanya gue harus ada bikin nixie shop itu bahannya itu adalah nixie scale e, susu ama magic powder ini pasti kurang satu nih gue siapa marcus ada rekomendasi udah dapet maksudnya bisa kamu memberikan kata tanda nah udah dapat yang clear oke tanda tangan gua udah dapat tanda tangan udah dapat dan gua ada satu madam rekomendasi untuk lanjutin ke misi utama Tuh tulisannya ada misi utama event ya jadi sebenarnya kalau yang misi utama event jangan dibuang tapi kalau ada misi tambahan sampingan kan tulisannya gitu itu nggak apa-apa nggak dikerjain ngapain gitu takutnya lu malas gitu tapi ya sebenarnya dikerjainnya nggak apa-apa sih jadi jadi gua ini cuan aku tahu aku tahu kamu cuan Oke, okay. ini lita entrance exam, lita entrance. Aduh, aing ma, nggak e, punya odong-odong ini miskin, cicit. <laughs> Di channel satu ya nanti ya untuk time travelnya ya. Ada satu lagi nih kuas bunga ini penting gak sih? Tapi emang bukan quest utama, sekalian jalan aja ya. Mang kuas patero hadiahnya apaan ya? Hadiahnya reputasi, hampir. Hampir berapa Kak? Sampai yang bisa jauh. Kalau enggak salah hampir 20k. Eh 2k, 2K ya? 2 kayaknya. 2 eh 20k ya. Jadi eh dari recruit lu eh, 30 eh, eh, 38.000 ya recruit ya. Ini sampai nanti 51.000. 10k-an lah kayaknya. 10k eh, apa untuk dapat reputasi eh, eh, iya, reputasinya karena kalau misalkan nggak lewat ini susah makanya gue arahin tuh misi 4 heroes kalau bukan catlu jadi intuyul yang untuk nahan di bawah biar nyari nyari quest ataupun sampai hodlum tadi yang seperti bahas sama anak anak ya lu jangan dikerjain di levelan rendah ataupun sebelum rekruit nanti susah nyampe nya dari rekruit ke greenhorn itu lu nyarinya nanti banyak nambalnya paling mau nggak mau harus beli family ticket yang paling gampang dengan harga yang mahal kalau nggak lu harus ngerjain misi sampingan dari surat Monster ya, quest letter ya, itu agak pegal juga susah di sini quest letter, serius susah quest letter. <laughs> Lima. Ya kalau pet yang rare malahan lebih lebih tinggi lagi reputasi yang dibutuhin ya, bro. Nah ini nih, ini, ini tuh Eagle quest kan bener ya quest si ini te. Oh, bukan ini, melitia ya, ini nih. Kan gua tinggal 186 kan ya. Makanya sabar-sabar dong gua. Orang yang sabar enggak kebagian ya. Hah? Eh, eh, dari dari kuas aja saja sampai 3 juta nih, Ma. Gua Banyak ya? Ah, banyak. Ah, hampir Ah. juta 3 Oh, Oke. Okay. Harusnya sih udah bisa ini. Ini mana sih? manggil aja mak mang. <laughs> ah ini mak puji sini lu apaan ikutan ini episode 1 agak mak ap dulu mak ah dasar petani gue greenhornnya charlie hunter mak susah ya Haji itu udah dapat 3 juta, lu udah dapat berapa? Kapan hari ini? Mm -hmm. Hari ini kurang lebih 3 juta, sama Wah, peresek. <laughs> gitu, anu. 2, 2,7 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, harus kena eh. carilah emang agak lama sih aduh agak malas juga eh, ya it, it, it. Oh, emang cari feather pattern yang sus sama yang baiknya dimana gak ada gue cari di itu ada gue pernah dapat dulu yang hijau kan bajunya ya bukan uh, yang 82 tuh bajunya Oh gua celananya gue dapat dari mana ya waktu itu ya tapi oh, celananya dari mana man? ini H, H sama T nya udah dapet lupa gua bentar gue cariin deh minta mang gimana <gih> lu kampretos gila gua harus ke ini dong kutan kaos <gih> <gih> eh, enggak enggak deh <gih> kalian kalau belum tahu di ada blessing ini ada questnya, lu tanya aja ini mpc Padel bapak ya bapak ya ini ada sir alikat kalau nggak butuhnya berapa ya mana eh eh. wah bisa ya kayaknya gua udah tukerin deh wah oh, ini dulu nih oh batu nisan siapa hmm. oh ini I reputasinya kau jadi 100 terakhir gua lihat 200 deh ini Eh. Hey. oh ini nih balik ke sini kali orang keles enggak benar bener oh nanya lagi ke si padernya dibaptis dulu mah dibaptis dulu dang guys eh dapat black ribbon gue Udah, udah gak semangat seber, apa, semenyak si Fabry yeah. Iya <laughs> Arly Anwar kenapa episode ke satu nyapin nyiapin apa aja mang Tadi yang gua kasih tahu episode satu ini dulu hantir Birgal satu, magic powernya Power 10 Itu untuk quest PPT Tristan ya Cegiliran nanti eh, yang bunuh Lasit untuk monsternya yang memang belum ngerjain gitu Nanti kita ganti-gantian aja di SP nya Semoga banyak Teman-teman yang mau ikutannya Jadi enak, ya, bisa dibantuin Ini, oh, gue cium sini. biar biar lebih ngegantung. goblok go, go, <laughs> go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, menang go, Gak ngerti gua Itu apalagi man. di channel 2 bunuh-bunuhan Sana ke kan channel 1 deh bunuh-bunuhan mah Oh sedang mencari ya, ya? Meresahkan Eh ada ada atil-atil gitu Berikan tanda tanganmu Wah nangis loh Tanda tangan Sorry ya bro. Kebanyakan ngopi sama ngerokok Apaan gua kebanyakan ngopi sama ngerokok Ampun gua juga itu mah emang Beti. busung lapar sih acit makanya berarti <tuk> kan enggak bulat <tuk> lu mah bulat ke muka-muka itu busung lapar akut itu <tuk> sampai muka-muka mah karena saya di perut doang ya kan <tuk> aduh anjir balik lagi ke situ dong gua lantai tiga ini pasti akan lebih Oke oke oke oke udah. Jinho, ye, yeah. dapat 53.000 kok jadi lebih ya. <tuh> -tuh. Oh, Ayo, kita langsung ke Madeline. Madeline tuh ngajar sih. Si Si, si Markus ya? Bukan Markus namanya. Brandon, Brandon. Markus lagi. Kalau belum empat mahawan bisa masuk semester Kayaknya nggak bisa lah, Bro. Tidak bisa. tidak bisa, ini gue baru ngerjain ke udah Green One lagi. Jadi sekarang tinggal ngerjakan rumah Brandon.